ini kita bikin jebakan ruak-ruak ya e, dari bahan ram bekas sebelumnya kita ukur dulu dimensinya biar rekan-rekan semua tahu bawah untuk bawah 23 cm tinggi Hai untuk panjang lengkungan ini kita ukur dari sini baru ini. kita ukur dari sini berapa satu kotak satu sentimeter enam puluh cm, nih. 60 cm. Sudah dicatat ya Untuk panjangnya 25 Panjang 25 lebar 23 cm Oke Sekarang kita bikin print Kita pasang di sini.